Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Derosa Auto. Bagaimana teman-teman? Kabarnya sudah lama tak bersuami. Semoga sehat sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Rosa lagi di semi Serba Oto di showroomnya apa Mbak? Ini Radedo Motor. Radedo Motor. Kita pengen tahu stok-stoknya, ikutin terus, lanjut terus, jangan di skip skip, tonton terus. Banyak stok unitnya. Uh, jadi, uh, teman-teman lihat terus nih, banyak juga promonya ya Mbak ya? Betul. Nah, gitu. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan untuk teman-teman yang mau di-review showroom atau dealernya, atau punya unitnya, boleh menghubungi di channel De Rosa Auto atau uh, nomor telepon di kolom deskripsi kami. Nah, ini kenalan dulu sama Mbak yang cantik nih juga nih. Kenalan dulu Mbak? Boleh. Uh, namanya siapa Mbak? Windy. Uh, sama Mbak Windy, kita ditemenin pengen tahu stok-stok di Lade Domotor uh. ya Mbak ya? ikutin terus ya teman-teman. Langsung aja. Oh iya, kita sampai lupa ini di Palem Semi Blok Berapa nih Mbak? Ini di Sebelah Tepalang Semi Karawaci hmm. Blok A 1 Nomor 30, Tangerang. Nama, oh A motor Nomor 30, Puluh Nomor Tiga Puluh. Ini pinggir jalan juga ya? Pinggir jalan. Nomor teleponnya Mbak yang kalau ada yang mau nih teman-teman pengen tahu nomor telepon Mbak? Hmm? 98 -960 980 delapan dua dua dengan Mbak Windy ya? Iya. 24 jam? 24 jam 24 jam bisa di <laughs> Langsung lanjut aja, panas banget ya hari ini teman-teman Tapi tetap kita semangat nih untuk info-in teman-teman semua Yuk mulai okay. dari mana nih? Boleh dari depan Dari depan boleh Ini ada apa nih Mbak? Ini Fortuner Game Matic 2009 Tahun 2009 Transmisi 2009. Matic. Matic Atas nama perorangan? Atas nama perorangan Atas nama perorangan diesel, Pajaknya ya? panjang? Pajaknya bulan panjang 6, ya? Bulan 6 tahun 2023 tahun Atas nama perorangan Diesel ini ya? Diesel. KM nya ada berapa nih? Mbak? Kilometer ada di 100 lebih ya? 100 lebih 100 ribuan 100 ribuan Tapi masih ini ya Mbak ya? Ini baru datang Hah? Baru Mada lagi di salon nih lagi di salon lagi di salon ayat tapi semua mesin gak ada kendala gak ada kendala kebetulan ada kendala. kita ada garansi mesin sama transmisi satu tahun satu tahun satu nih garansinya. Oh, teman-teman garansi mesin gak kaleng-kaleng satu tahun jadi bisa untuk gak nggak khawatir ya gak khawatir nah buka harga berapa nih mbak buka harga di dua ratus untuk harga kredit dua ratus untuk harga kredit rp Untuk DP di 23 juta 23 23000000 juga. Ah, pengusuran ya? Rp6.154.000.000 selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Yang 5 tahun ada ya, Kalau untuk 2009 kita nggak bisa 5 tahun. Oh, nggak bisa 5 tahun. rp up, dia 5 tahun bisa. Bahkan sampai 6 tahun juga bisa. 6 tahun juga bisa ini DP20 bisa? Bisa. bisa. Yang penting datang aja langsung nego jadi ya Mbak ya. Yeah. Nego sampai jadi ditemenin Mbak Windy, oke? Okay? Oke. Okay. <laughs> Lanjut lagi Mbak. Panas banget soalnya. <laughs> Yang ini? Ini Avanza g 2014. Avanza g 2014? Iya. Yeah. Transmisinya? Untuk transmisi otomatik. Atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Nah, pajaknya bulan apa nih Mbak? Pajaknya bulan 4, di ya? bulan 4 tahun 2023 Panjang ya uh, Buka harga berapa nih? Buka harga di 125 100. Untuk harga kredit 120 juta Tapi untuk harga cashnya yang 125 juta itu masih bisa nego Masih gak? bisa nego Masih bisa masih nego bisa. Kalau untuk kilometernya udah berapa nih? Ini untuk kilometer ada di sepuluh ribu Masih normal ya Masih normal untuk ya. ya. tahun segitu ya Nah ini juga kan atas nama perorangan alamat STNK-nya Tangsel, Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Iya. Nah, untuk paket kreditnya berapa nih? Kalau ini bisa DP 8 juta. DP 8 juta. DP 8 juta. Angsurannya? 3.793.000 selama 4 tahun. 4 tahun. Uh, ini semua dalam masih ori? Masih. Masih. Masih oke okay mobil? Masih oke. Okay. Masih. Kaki-kaki aman. Aman. <laughs> Nah, untuk teman-teman ini paket kreditnya di DP 8 juta, angsuran di tujuh sembilan 3793 masih bisa kurang di angsurannya ya. Yes. Bayas. Ya, penting datang dulu aja, nego langsung atau tes unit juga langsung. Nah, untuk teman-teman Derosa Auto, dikasih nggak nih ada bonus apa nih untuk teman-teman yang suka subscribe? Kalau di kita ada Gopay Gopay, oh? 3 Gopay 3 juta. Gopay tiga juta. Gopay tiga juta. Oh, teman-teman Gopay 3 juta untuk subscriber Derosa Auto. Uh, Di-screenshot aja ya, Mbak ya. Uh, ke sini langsung. Next lagi, karena panas banget nih. Nah, ini ada apa lagi nih, Mbak? Toyota Innova G manual 2007 bensin. Oh, 2007 ini? Iya. Bensin? Bensin. Manual, manual. resmi Pajaknya panjang? Pajaknya panjang bulan 9. Atas nama perorangan? Atas nama perorangan Kota. Tangerang Kota Kilometernya ada berapa? Kilometer ini? ada di seratus lima. 115.000-an. Ribuan. 115.000-an, ribuan, 100 lah ya. <laughs> nah, untuk harga cash-nya. Untuk harga cash ada di 125, 125 juta untuk Kalau, kredit huh? 120, 120. Angsuran di. Untuk DP-nya 20 juta. Hmm, Cicilannya 3 juta 440 selama 4 tahun, 4 tahun. Semua masih oke okay original ya, Mbak ya, semuanya ya. Masih. Mobil-mobil tokonya? teman-teman bisa cek unit atau test drive atau boleh bawa montir sendiri boleh. boleh boleh next lagi mbak nah ini ada Toyota Etios Falco G manual manual uh, pajaknya pajaknya baru banget ya. nih plastik lah ini platnya udah plat uh, baru ya. Iya. <laughs> ini alamat STNK-nya? Alamatnya di Tangerang Kota. Tangerang Kota juga. Kilometer udah berapa kilometer? Nih? di 70.000. Ribu. 70.000. Ribu. 70 ribu. Nah, harga cash-nya? Untuk harga cash ada di 115 juta. lima juta. belas juta. juta. 115 juta masih bisa nego, teman-teman. Nah, kalau untuk nego, nego saya boleh nego atau teman-teman ne nego sendiri langsung WA Mbak Windy aja lah ya. Jangan negoin saya. <laughs> <laughs> nah udah, eh, kalau untuk pakai kredit? DP-nya 8 juta 8 juta angsuran di? 3568 selama 4 tahun 3568 selama 4 tahun iya. Next lagi, panas <laughs> iya. mana? Ini apa mbak? Ini Toyota Yaris Yaris tahun? Yaris emetik Nice. Oke okay. Ini ada Toyota, Toyota Yaris, Yaris. E-Matic e Tipe n e Matic 2012 Tahun 2012, transmisinya Matic oh, ya? Iya. Terus uh, atas nama perorangan juga? Atas nama perorangan Alamat, alamat tangsel, pajaknya panjang Pajaknya panjang, nah untuk harga cashnya Harga cash ada di rp juta, Untuk 150. kreditnya Rp125.000.000 Untuk DP rp juta, Cicilannya rp hmm. 400 selama 4 selama. tahun, empat tahun, empat bulan. Oke teman-teman, nih ada mobilnya yang ada pilihannya atau buat teman-teman boleh langsung hubungi mbak Windy ya. Boleh. Nah, yuk next lagi. <laughs> di dulu. sini stok ada berapa kira-kira mbak? Di sini stok ada sebenarnya ada 15 ya, hmm. cuman ada baru banget barang baru banget datang hmm. lagi pada di salon. Lagi di salon ya. Okay. Tapi semua di sini siap pakai semua mobil ya. Semua salon-salon aja. Terus di salon-salon. Kalau ada PR atau keluhan bisa. Bisa di konfirmasi. Konfirmasi. Nah ini ada. Ini ada Honda Brio M-Matic 2016. 2016. Tahun simetik atau sama perorangan? Atau sama perorangan. Alamat STNK-nya? Jakarta Barat. Bulan 7 tahun 2023, tahun 2023. Aduh, ada di 73 ribu dua puluh tiga, dua ribu dua puluh tiga, dua harga tujuh, dua puluh tiga, dua puluh tiga, juta puluh tiga, mantap next tiga, deh puluh <laughs> pak ini Nissan Max 2016, eh 2017. Terasa kali ini udah di DP. Oh, udah di DP ini wah. Teman-teman di sini berarti pergantian unitnya lumayan kenceng juga ya. Setiap lumayan minggu pasti ada. udah berubah ya. Ada yang datang dan ada yang sudah banyak yang laku. Jadi untuk teman-teman semua, buruan cepetan, jangan sampai kehabisan. Kalau ada unit yang idamannya, wah ada tuh ya kan, pak ya? Iya benar. <laughs> Ayo next lagi. Okay, sana aja. Nah, ini ada Suzuki, Suzuki Swift, Swift ST 2008. 2008. Matic, matic, matic. Atas nama orangnya atas nama pribadi. Kilometer oh. di 170.000. Uh -huh. uh, untuk harga cash 90 juta, harga kredit 85 juta. Untuk DP-nya dia 15 juta. DP 15 juta. Angsurannya di 2.744.000 selama 4 tahun. 47 7 bulan. 47 bulan warna merah, ya. Warna merah uh, ininya uh, Platnya genap, ganjil. Platnya genap, oh, genap. Uh, Suzuki Swift, Maya nih, teman-teman yang cari-cari unit ini. <laughs> Ayo lagi, next Nissan X-Gear, Nissan X-Gear iya, tahun di X -gear, 2016, 2016 transmisinya otomatis metik juga terus ini pajaknya bulan lima pajaknya bulan 5 panjang ya? atas nama perorangan atas juga hal -hal. alamat STNK nya ini alamat STNK ada di Kelapa 2 masuknya Tangerang Tangerang, Paten ya, Tangerang -Tangerang, ya? Delapan dua ya, anggaran kabupaten Kilometernya ada nol km dua puluh dua Untuk harga cash dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua Selama 4 tahun Selama 4 tahun Bagi yang kredit dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh Uh, angsuran dan DP-nya oh, ya nggak? Oh. Hai <laughs> lagi, cari yang adem-adem. Ah -adem. <laughs> nah, lumayan adem. <laughs> Ini ada apa, Mbak? Ini ada Toyota Fortuner Gemetic 2013. 2013, matic Metik. Terus atas nama perorangan? Atas nama pribadi, Tangerang Kota. Hmm. Untuk harga cash dua ratus Untuk harga kredit dua ratus Untuk kilometer di seratus empat hmm. Untuk DP dua puluh juta. Cicilannya tujuh juta selama 4 tahun. 4 tahun. Cukup jelas ya teman-teman. Ini ada mobil Fortuner ya ini ya. Iya. G diesel. Oh ininya diesel. Diesel. diesel. Yang diesel teman-teman. Ini tipe apa sih mbak? Ini GVNT, belum di Arli Oh, <tuh> belum di GV Warna hitam, lumayan bagus, keren loh, mobilnya Next lagi Next. Nah, ini ada? Ini ada Toyota Innova G Bensin mm -hmm. matic 2012, 2012. Cuman dia udah di upgrade di 2015 Oh, udah di upgrade kan 2015 ini iya. Kilometer ada di 220 dua ratus dua puluh, lumayan ya tapi lumayan. tapi servis record. ini, tapi servis record. record. aman, jadi aman Aman. atas nama perorangan juga atas nama orang alamat snk nya untuk alaman snk di bekasi, oh bekasi, bekasi. panjang ya mbak ya pajaknya hidup bulan dua tahun dua ribu dua puluh tiga Nah ini buka harga berapa nih mbak? Ini buka harga di seratus enam puluh lima juta, seratus juta. Tapi masih bisa nego. Masih bisa nego. Untuk harga kredit seratus enam hmm. juta. Untuk DP dua puluh juta, cicilannya empat juta tiga ratus empat selama empat tahun. Empat tahun masih kejangkau lah ya. Ini masih. mobil keluarga ya pokoknya Betul. ya. Tapi lumayan. Tahun berapa tadi ini? 2012. ribu KM-nya udah 20, 220.000 ekor <laughs> Tapi teman-teman gak usah khawatir. Di sini itu dijamin uh, transmisi uh, apa garasi mesin dan transmisi iya, ya kan selama satu tahun. tahun. Jadi aman, tenang, ya kan? Iya. <laughs> ya, next lagi, Mbak. Nah, ini Toyota Sienta V. Sienta ini Transmisinya Centovimatic 2016 2016 atas nama perorangan? atas nama perorangan kilometer 101 hmm. untuk pajaknya hidup alamat alamat SNK tanggalan kabupaten ini bulan Apasar 12 tahunus. ya? iya masih hidup apa? masih hidup apa terima nanti panjang? nanti dibicarakan nanti dibicarakan hmm. <laughs> platnya genap teman-teman alamat SNK tadi apa pasar kemis? Oh, pasar kemis. Nah, ini bukan harga berapa, mbak? Untuk harga di 175, hmm. harga kredit 170 juta. Hmm. Untuk kreditnya DP 15 juta, DP 15. Cicilannya 5.900.000. selama 4 tahun. 4 tahun. Karena hitam nih, teman-teman mobilnya Sienta Wah. Mobil keluarga juga tapi untuk anak muda juga oke okay, okay. ya. Oke. <laughs> Ada lagi? Sudah? Sudah habis. Sudah habis. <laughs> nah ini uh, masih ada mobil lagi ya, tapi lagi masih. di salon ya masih. Mbak ya? Iya. Nah untuk yang teman-teman yang mau tanya-tanya juga unit, boleh ke Mbak Windy langsung ya Mbak Sudah. ya? Misalnya mau tanya-tanya ada yang mau dicari unit apa, boleh tanya sama Mbak Windy langsung. Nomor telepon nanti kita tampilin di kolom deskripsi, saat atau nanti di layar uh, video kita ya teman-teman. Nah segitu aja teman-teman, uh, info dari Rosa. Uh, di channel Derosa Oto, jangan lupa untuk ikutin terus perjalanan Derosa Oto. Kita lagi main di uh, palem semi serba oto, ya nih? Serba ya, serba oto, bang. Nah, Mas, kita untuk cek-cek. Nah, ini tadi di Radedo Motor, ya? Iya, Radedo Motor. Nah, oke, teman-teman, segitu aja info dari Rosa dan Mbak Windy di Radedo Motor. Oke, sekian dari kita. Salam otomotif.